So guys kembali lagi bersama saya nah di video kali ini saya akan unboxing ikan lomba progress red black season 3 dan di lomba Progress ini cukup mantap guys karena banyak pesertanya banyak doorpress nya tiap hari minggu kita dapat doorpress ya kalau beruntung itu juga guys sebelum lanjut ke videonya langkah baiknya kalian like isi kolom komentar di bawah ini subscribe apalagi kalian bantu share semua Membuat saya menjadi semangat Enyak basa basi ya. Ayo kita lanjut ke video Oke okay guys Paketnya baru datang Kita langsung unboxing ya langsung masukkan ya ke dalam akuarium kan gak stres biar adaptasi ke air yang baru guys ya, sekarang ikannya langsung masukin karena udah ditaruh lumayan lama sekitar 10 menit. ribos ikannya mantap, ui, oh, ikan nya langsung berenang bebas